Yap, warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indy di channel Endi TK. Cuy, bagaimana kabar ke orang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, kali ini kita akan mencoba lagi untuk mereaksi lawakan-lawakan dari sepatu reunian cuy. Tapi di sini bukan uh, sepatu reunian live gitu ya, tapi lebih ke warung sepatu gitu ya. Di sini kita akan mereaksi uh, seperti biasa cuy ya, kita bagi 3 part gitu ya. 3 part, part pertama part kedua dan part yang ketiga cuy dan seperti biasa juga kalau saya mereaksi sepatu rian cuy saya selalu ambil video dari ini cuy awalnya dari project lawa tapi project lawa ternyata sudah nggak ada gitu ya saya baru tahu gitu ya sudah nggak ada dan diganti dengan channel keduanya yang mana namanya itu adalah Dio vlog ya do vlog do vlog itu artinya deddy oscar vlog ya Ya walaupun mungkin ada beberapa part yang memang sudah saya tengok di kompilasi juga gitu ya Tak jadi masalah gitu ya, tak jadi masalah karena e, lawakan sepatu kan sebenarnya bisa dikategorikan abadi gitu ya Bisa kita tengok kapan saja gitu ya, kapan saja Saya saya benar-benar mereaksi ini tuh karena kangen aja gitu ya Sudah berapa lama ya, sudah ber, berapa bulan gitu ya Kita nggak e, melihat lawakan-lawakan dari sepatu cuy ini uh, salah satu uh, pengobat rindu saya juga gitu ya Dan pengobat rindu buat teman-teman yang memang fans juga dengan sepatu reunion cuy Karena ada beberapa komentar yang uh, saya sempat baca ya Di video-video saya sebelumnya mengatakan bahwa Kok Bang Endi nggak pernah mereaksi sepatu reunion lagi gitu ya Oke tanpa banyak cakap lagi cuy langsung aja kita tengok video yang part pertamanya cuy Oke okay, cuy, jadi kalau kurang nanti ingin melihat part kedua dan part ketiga nanti saya cantumkan di sini ya. Nanti kalau sudah ada saya buat, apalagi sudah ada saya upload nanti saya cantumkan di sini. Oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, tiga, dua, satu, Oke. Episode satu bahagian pertama. Let's go. Let's go. Perlalong. Wei, episod ni, ceritaayu yeah. aku memang suka ikut drama Melayu. Kamu jangan pengaruh TV tu jangan kuat sangat. Hmm. Dia A orang tu berlakon je. Yeah. Dia orang lebih kurang kita je berlakon. <laughs> <laughs> lebih kurang, lebih <laughs> kurang, Aduh, kurang main kita main je berlakon. TV ni memang Ni ke kan pentas dunia. Inilah sebenarnya aku nak ceritakan dengan kau ni. Aku ni ada mati. <laughs> Kamu main Lama. <laughs> <laughs> oh, Aduh. <laughs> ini sudah saya tengok tapi masih kelakar gitu. Aku, nak apa? Yelah aku nak ceritakan. Yelah semenjak musim PKP ni. Ya masih zaman PKP. Ya. Dah tak ramai dah orang datang. Berbalik muka yang sama je. Aku ada usulkan. Ada usulkan nak bagikan pinjaman untuk uh, apa? Kita punya peniaga-peniaga baru. Kita banyak orang peniaga. Orang beli korang. <laughs> ah, Jangan tak faham. Banyak tau orang niaga. Jadi kau tolong dia, dia tolong dia. Diamlah. Like, apa? Tak eh? tak <laughs> cakap. Aku cakap-cakap. Aku tengah nak cakap. Dia dah cakap. Memang gitu tak dah. Tak payahlah. Aku tak payah. Eh. <laughs> eh, elok orang tak tahu dari kau. <laughs> tak, kamu nak berdama cerita apa? <laughs> dia sendiri. Oh, ya hmm. ke? Eh, Asli lah, spontan banget. ya lawakan jeb. Pelakon kegemaran kamu siapa? Dulu-dulu lah. Dulu-dulu. Ah, siapa? Minah Siddiq. Oi oh, mah, lama lama. Rama benar tu. Ha. Apa ah. abang, abang ni semua main Binten tu? <laughs> <Itu> bukan. bukan. <laughs> <laughs> <laughs> Siapa sini? Dia tak si kena mengenai. <laughs> <laughs> nah, <dia> tak kena mengenai. <laughs> Kampungnya pun jauh. <nyaw. laughs> Tak ada kena mengena. Pempuan, perempuan. Perempuan ya. aku minat lelaki. Oh. Yelah, hero lah jadi hero. hero. Ah, Makanlah. Aku minat lelaki. Makanlah. Cepatlah aku. Makanlah. Bukan makan. Stop. Alah, pengangguran pengangguran biasa ni. lah lawaklah panggil lah panggil lah duduklah duduklah aku nak menyiapkan mangga alah Berenya. hai saya Berenya. sabar tenang tenang saya, cem saya cemas kalau habis... <laughs> saya cemas pun sikahlah kamu dulu saya cemas kenapa cemas sangat ni tidak saya order air dululah ya dulu air bagi saya air bersih Air bersih ingat minum air tu apa je lah pak dah pergi lah saya tu saya nak cucak rumah. Semua selatuk tadi. Kenapa? Hmm. Saya daripada hujung kampung. Ha? Ramai orang tengah berkerumun. Pilihan gaya tak? Tidak. <laughs> ada dua orang ni. Ada dua orang girl. Perempuan. Oh, girl? Kemalangan, kemalangan. <laughs> Tidak. Bising. bising. <laughs> bising. Oh, tak, tak perempuan. Bising. Orang tak bising. Bisinglah. Baru lah. Bingur bingur bingur. lah. Tak dengar apa. Tak apa. Baru cakap dia kan menutam. Tak ada. Baru nak dia sebab orang selalu cakap Baru cakap, cakap tempat tebal-tebal. Nengot. kau nak cakap kau pijak, pijak, pijak, aje. Baru semua. Baru lah. Baru lah. Kadang-kadang orang nak berkarya jadi macam ni pula. Tak tahu. Siapa? Tahu. Saya tak tahu. Orang yang dia. Dia macam kampung. Tak tahu. Orang tengah macam ada lampu semua. Cuba. Cuba, oh. cuba kau kau kau ingatkan. Dia itu daripada mana? Dia Film dia eh, Saya ingat-ingat. Ini -ingat. eh, bintang temui Justin siapa? Hamid. <laughs> <Justine>. <laughs> Justin Hamid. Hahaha. Justin. Justin Hamid. j j j j j itu. j j itu. j j j j j j j j betul. To? Buka dia macam mana? Oh, orang, orang lama, macam orang lak, Izzah. Oh, ini dia, ini dia! Oh, ini tanpa jemputannya saja. Ada buka. Ada buka, ada, ada oh, oh, oh, buka tak nak datang ni ni ni ni plak kan ya sini sini eh, sini, sini. Eh, eh. tak maaf lah om oh, oh, oh. oh, oh. duduk je. sini duduk sini, ah, sini. sini. Ah, duduk duduk kejap kita datang nak, nak makan sebab kita uh, ni tengah uh, uh, apa ni kita iklan jadi kita tak bukan nak melawak umur orang tua-tua tak makan duduk sebelah dululah duduk sebelah dululah betray. Oh, macam macam macam macam macam biasa ku lihat kat mane. Kita ni sebenarnya ada shooting dekat yeah. uh, sebelah ni je. Bukan kita yeah. ni buka kat Oh ini pelakon ya. Ini, ini yang pakai jilbab itu apa pakai tudung itu saya pernah tengok filmnya. Tapi film apa itu ya? Tapi saya pernah syuting syuting, ya, tengok. Ya, nah, ada shooting di sebelah Jadi orang kata dekat kampung ni ada satu warung yang makannya memang meletup Tadi yang tadi ramai-ramai dekat hujung kampung tu ada shooting lah. Ya shooting. Oh. Apula dulu saya paling minat di mala mala sayang. Oh tahu ke film saya? Tahu. Sotla it sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Minat memang Sotla. macam Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. minat tapi Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Sotla. Ini percaya percaya. percaya. Kalau minat jumpa antara antara, antara filem yang yang jejak eh, pula. Sama jejak kan? Eh? Ngot. Ngot. ngot. Ah. Ya, ngot kan jejak kan antara filem yang ngot tahu tentang akak? Ah selain Marmar oh, saya, ah. Dadi Du. Film Dadi Du it... kan. Itu Badul. Oh. Itulah tu nak tanya yeah. Siapa yang bawa masuk Liza, Liza ke industri okay. ni Saya nak kata bawa tu Saya memang tak sangka Masa menunggu keputusan SPM okay. Saya saja saja ikut kawan saya Masa tu saya pun tak tahu Tak, tak faham istilah uh, ada uh, apa? Screen test masih tak faham uh -huh. Tapi rezeki Allah dalam banyak-banyak Yang pergi screen test testnya tak Saya dulu Tiba-tiba uh, di, dipanggil saya untuk satu watak Dalam satu stesen uh, TV. TV So uh. saya berlakon untuk first TV bangsawan pertama saya berlakon. Oh, oh macam ni. Dia lah. Oh, TV pula -pula bangsawan. Yeah. Uh, dah lahir ke belum masa tu? Belum lah. Oh, Adik oh, belum lahir. Tadi Bidak tujak ni. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. boleh. boleh. Tadi macam ada macam ni. Tak lah boleh. Tadi duduk-duduk atas baring-baring tu. <laughs> Tapi tingkas ni. Oh, ada. Oh, dah bubur. Dah bubur sanitiser boleh makan ni. Dia tu. betul. Tak boleh balik lah Abie. Ok, ok, ok. Nak tanyalah. Mula-mula terlibat dalam bidang lakonan ni. Kena Jaffor on? Kena? Apa tak kena? Jato' Jaffor kenal. Kenal. Coi. Ya, ya. oh. punca. Oh dia, dia yang bawa ke masuk ya, dendri. Jadi... cantik ini oh, mungkin waktu masih muda um, nama nama makci yang pakai baju hitam ini pasti cantik dulu cuy. Dari segi muka dan bodinya itu sampai sekarang pun masih apa nama lawa gitu ya. Dikatakan saya sebagai seorang ya, penari. Masih cantik cuy. Oh, sebagai uh, penari. Penari, penari Jawa lah. Oh. Oh, tu penari Jawa. Ya, itu jalan kucing. Oh, berdarikan kucing tak, Berdarikan <laughs> berdari, <laughs> saya berdari dalam kucing oh. Catwalk, catwalk oh, oh, oh. oh. Dan yang best your first drama saya adalah ni lah Ni, ni, ni Ni lah juga kat kita yeah, oh, dah Pertama kali Jasmine Hamid berlakon adalah dengan saya Apa ni rasanya Kak, Jasmine Kak Hamid Kita Ni pandai menyanyi kan? Oh, sebenarnya kalau dia. ikut jiwa saya Saya ah. memang suka sangat menyanyi oh. uh, Tetapi apakan daya Orang lampak bakat ni lebih terselah kepada bidang lakonan Tetapi umum saya nak beritahu semua Dalam pada saya berlakon Banyak drama dan banyak filem. Yang suara daripada suara saya sendiri minta maaf. Ya? Okey. Oh. Oh. Ria eh? Sikit Kalau, sikit. Lah, sikit. <laughs> Kalau macam itu Belanja lah kita orang ni Haini. Sekarang. Saya boleh menyanyi tapi syarat banyak lah Sabo-sabo dulu kita minum, bagi oh, dia wak dia wak minum wak dulu bagi demo oh, minum dulu. Minum-minum baru boleh menyanyi. Ya. Saya kangen banyak timpal. Okey kau saja. Terima kasih. Boleh-boleh boleh. Eh Dipotong Apa ah, nah, dipotong nyanyiannya Acik? Ah. Janganlah nah, minta kat sini. Semoga terhiburlah ya. Inggeris sangat hidungnya Acik. Acik berborak bila kita nak makan, ni dah sejuk ah, dah. Sambil-sambil makan tu bolehlah, sembang je lah. Nak sembang ke? Nak sembang sikit lah, tanya nak tanya je lah kan. Si Mir ni kalau tak salah dulu mula dengan Dewir. Dewi, Dewi remaja. Dewi remaja. Ya ke dia? Dewi remaja. Ha. Kenapa siapa yang boleh boleh apa push ke Dewi remaja? Jeff all lah juga. Jeff all. Jeff all lah push segala-galanya. Hmm. Boleh tak ah, kita jumpa Jeff Ke arah kebaikan, bukannya ke arah kejahatan. Masih lawat, masih lawat. Kita cari ada dia Jeff all. Kenapa ini? Are there some for the fan fried? Ya. Ah. Tak boleh, kita pungkus. Kita pungkus. Kan? Kita pungkus dekat grup kuat okay. kita. Okay. Okay. boleh, kami okay. Kita punya kawan-kawan semua tengah-tengah. ada aja yang, yang, yang di buat nah, dia. Dia sikit lagi, sikit lagi. Kenapa kita datang tu banyak sikit soalan? Sikit lagi, sikit lagi nak tanya. Kalau dulu berlaku selalu serius kan. Selalu macam garang-garang sikit. Tapi... Sekarang ni dah jadi macam komedi pula. Saat mana boleh jadi? Apa beza je dulu serius dengan komedi? Tak, soalan tu untuk? No, tu tu tu tu oh. <laughs> <laughs> tak, sebab ah. dulu kan banyak cerita serius. Sekarang kan banyak orang suka gelak ketawa. Oh, oh, jadi ah, dia ni, komedi, kita buatlah komedi. Itu aja, yelah. kita tak kelakor dia, pun. Lah. Dia mula yang itu ke? Berlakon yang cerita Minah Songkit tu? Minah eh, Songkit? Minah Jongkit apa? Minah Sengit. Minah Sengit. Tapi itu dulu komedi. Minah Tapi sebenarnya cerita tu orang banyak salam. Dia bungkus betul. Ah, ha! Ah, ala kawan aku kita makan tak apa min tak apa. boleh boleh eh. pun punya sambo sambo tu sambung, sambung. Ha. Ha. tak dulu Patutnya cerita tu namanya patol oh. bukan minasengget cuma nya oh. watak saya dalam cerita tu orang panggil minasengget saya oh. tak pernah kat minasengget ah oh. mak cakap dia jasminnya dulu pak cik tengok kamu seksi you kan know? masa berakoi kita minasengget tu pakai seluar meroetek main bola tampar ya oh. oh. Ya, tak apalah, saya layankan je walaupun salah. Layankan je salah. Tidaklah air tu so, so Siapa ni Tidaklah air tu so ai, Tak apalah Tak apalah Kita punya, punya eh, Penalaman lah, lah Dapat French Fresh kampung uh. Kita bawa lah nanti ni Tidak Saya nak tanya lah Ada lagi Ada Dah jumpa hati Tanya lah Eh tak ada Masa nak jadi hati tu Takkan okay. tak ada keluarga yang menghalang ke Oh saya Memang Dapat tentangan ke Saya kalau ikut sejarah silam saya Arwah abah saya Memang tak mengizinkan saya Pada awal Syukur kepada Allah Di saat-saat saya nak pergi shooting arwah bapak saya kata rupanya Ibrahim Din tu kawan dia SM Salleh pun kawan dia so dia cakap dengan kawan dia dia kata arwah apa ni aku nak buat apa dah anak aku pun dah sama macam kau orang tapi so tengok-tengok kan tapi dia hantar saya pergi shooting so saya percaya sampai hari ni walaupun arwah dah tak ada saya tahu dia mengizinkan saya asalkan kita buat dengan cara kita dan kita ya. Dada, tahu tanggungjawab sudah pacik kakak saya ni tak boleh soalan-soalan nanti tak. dia hujan tak insya-Allah ke tak tak menyentuh rasa ke? tahu kejap lagi si yeah. menangis yeah. Tak tahu kan lagi so bakal kejarlah <laughs> tapi tak apalah ya. <laughs> mana kalau nak kira kerja apa pun yeah, yeah, kalau tak elok dia buat juga sebenarnya pula. sebenarnya kita ha -ha. tidak mempersikakan apa saja kerja yang kita buat asalkan kita tahu apa yang kita buat kita tahu menjaga diri kita insyaallah asalkan hamba tak kembang macam tu insyaallah macam mana itu juga saya sama saya nak yang kadang-kadang daripada awal saya berlakon sampai sekarang tinggi hidungnya si ni dengan kakak saya ni Ya, sebab cerita lebih kurang. Dah, dah, dah. Ah. Tanya sikit, ah. apa watak yang teringin sangat nak buat? Ahli Gusti ke apa? <laughs> uh, <saya, laughs> Okey, saya ni kalau bercakap tentang bab lakonan saya agak serius. Bagi saya kerja sebagai seorang pelakon, kita tidak ada watak lain. eh. Saya punya pendapat, kita tidak ada watak pilihan. Apa sahaja <laughs> yang yeah, dijawab atau yeah. apa sahaja yang diamanahkan untuk kita, mm -hmm. kita akan lakukan sebaik mungkin. Betul, Walaupun betul. orang susah, orang kaya, orang miskin, orang kaya, apa ni muda tua yeah, kita yeah, kena yeah, jalankan yeah. kerja yeah. oh. kita. Oh. Eh, hey, tapi saya pelik lah, macam mana kadang-kadang pelakon boleh sampai mengeluarkan air mata. Apa yang terfikiran kepada pelakon masa nak keluarkan air mata tu? Hmm. Kita kena cipta rasa. Cik Cik terasa hmm. Tak pakai lalat Tu kadang-kadang Kalau kita nak menangis Kepasal ni lah orang-orang Betul betul betul, betul, betul Tak maaf ah. anak warung pakcik Banyak lalat <tuk> ha. Betul betul Oh sudah selesai je Oke okay, cuy, itulah tadi part pertama dari uh, warung sepatu cuy ya. Yang part pertama ini cuy ya. Dan saya, aduh gembira banget cuy ya. Akhirnya rasa kangen saya kepada... Siapa lagi budak-budak yang main gas-gas motor gitu. Eish. Eish. Lagi record. <laughs> Oke <Okay>, cuy, uh, <laughs> saya ulang lagi cuy ya gak tau saya hari ini tuh gembira aja gitu ya akhirnya bisa ada masa gitu yang Mereaksi uh, lawakan dari sepatu lagi gitu cuy ya di sini judul videonya itu kompilasi gitu ya Kompis, kompilasi lawak tapi kalau dilihat dari video apa namanya durasi yang awal tadi sampai akhir video kayaknya bukan kompilasi gitu ya kayak menyambung gitu ya sambungannya mungkin ada beberapa part yang mungkin dipotong mungkin dari segi musiknya atau gimana tapi kayak bukan kompilasi gitu ya jadi, itu salah satu hal yang saya minati karena saya ingin banget melihat fullnya, tapi nggak bisa lihat gitu ya. Dan akhirnya, kali ini saya bisa menengok uh, fullnya gitu ya, mudah-mudahan ya yang di part kedua nanti itu masih sambung gitu ya, masih sambung. Oke, okay, cuy, setelah ini kita akan lanjut lagi yang part kedua, cuy. Jadi, saya pamit. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye. Go, go, go.